Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam jumpa lagi sahabat almera parabola bertemu lagi di channel ini channel yang membahas masalah dunia satelit parabola hanya untuk sahabat-sahabat almera parabola di rumah sahabat almera parabola di rumah Berikut ini adalah transpondernya dari satelit C9 atau Next Parabola KUB. Transponder ini ada dua transponder ya sahabat, 1101 vertikal 45.000 dan 11921 vertikal 45.000. Ini adalah transponder lama yang ada di satelit C9 atau di next parabola kub ini di tanggal 22 Juli tahun 2021 ini atau tepatnya pada hari Rabu transponder 1101 vertikal 45000 ini akan dinonaktifkan oleh next parabola ya sahabat dan berpindah ke 11 861 vertikal 45.000 Sahabat bisa lihat ini adalah channel-channel televisi yang ada di Transpondernya 1101 vertikal 45.000 Mentari TV sudah mulai dalam maintenance ya Dalam perbaikan Foxport pun juga disney pun juga lambang dolar ya tidak ada dan channel-channel ini adalah masa-masa transisi perpindahan dari 1101 vertikal 45.000 ke 11861 vertikal 45.000 nah bagaimana caranya sahabat untuk menambahkan transponder atau merubah transponder dari 1101 vertikal 45000 ini ke 11861 vertikal 45000 Masuk ke menu instalasi seperti ini Lalu sahabat pilih daftar satelit dengan menekan tombol OK Dan di sini akan diarahkan ke dalam menu instalasi satelit yang seperti ada di dalam video Almera Parabola. Lalu sahabat tekan tombol sat yang ada di remote dan akan muncul nilai-nilai transponder di satelit Nexkuben ini. Cara yang pertama adalah sangat simpel sekali ya sahabat bisa langsung tekan tombol warna hijau seperti ini. Lalu sahabat rubah Frekuensinya di 1, 1, 8, 6, 1. Simbol reknya tidak usah dirubah, dan polaritasnya tidak usah dirubah, lalu tekan "Simpan" seperti ini. Dengan mendapatkan sinyal seperti ini, langkah selanjutnya adalah sahabat langsung menekan tombol "Scan" untuk mencari dan biarkan proses ini berjalan sampai 100% sampai semua siaran-siaran televisi yang ada di next parabola Kauben ini bisa terlock baik sahabat Almera parabola ini adalah channel-channel dari 11681 vertikal 45000 ada Insan TV ada Hang TV ada Dangdut TV tetap masih gelap ya ada media Suna Aceh ada Hang TV Ada Mekah, lalu ada Madu TV, dan sahabat bisa lihat sendiri di transponder satu vertikal empat puluh Baik sahabat Almera Parabola di rumah semoga tutorial ini bermanfaat bagaimana caranya untuk merubah transponder 11101 vertikal 45000 ke 11681 vertikal 45000 dan channel channel yang ada di 1101 11, vertikal 45000 akan berpindah ke transponder yang baru di 11861 Vertikal 45000 ini Terima kasih sahabat Almera Parabola di rumah Sudah menyimak video kami Semoga ini bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh